Yo, yo, yo kalian jangan cicik, cuk, jangan risi. Ini hanya lebah yang bersarang di tempat aplikasi praktikasi, tempat kerjaku. Waktu hujan-hujan dia nyari tempat teduh ya, Ton, nyari tempat teduh sekalian dia malah bikin sarang di tempatku ini. Ya agak sedikit terganggu sih. Yuk bagi kalian yang minat silahkan diambil. Ini ada ratunya lumayan bisa buat ternak lebah, bisa ngasilin madu kan, lumayan bro. Dan satu lagi ini pertama kali aku lihat langsung la nganu apa sih namanya lebah madu. Nah ini pertama kalinya aku lihat lebah madu dan hmm. belum pernah ngerasain disengat buat kalian yang ingin saya melakukan katanya temen-temen enggak -temen sakit nanti dicabut cengatannya kan ditinggal katanya temen nanti dicabut udah sembuh nah buat kalian subscribe channelku kucok kalau udah dapat 1000 subrek bakal aku masukin tanganku ini tolong dibantu subrek ya nyoba no siapa tahu Enggak sakit. Katanya teman-teman enggak sakit kok. Madunya aja manis ya, manis. Paling sengatannya cuma kayak gitu. Enteng baling. apa ini? Kayak laler. Kayak lalat, tahu lalat enggak? Kecil-kecil nah, kayak lalat. Biuh. paling sengatnya enggak sakit. Enteng. Yuk 1000 subrek otw yuk.